Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang tuah perkutut kotorangan puntel mayat. Berikut adalah pemaparan kami dari tutur tulis yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu kotorangan burung perkutut. Memelihara burung perkutut ada dua kategori.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 Burung perkutut internan, Mayit, merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang tidak baik dipelihara. Buntel Mayit memiliki dua kosa kata. Yaitu buntel dan mayit. Buntel adalah bungkus, mayit adalah mayat atau jenazah. Buntel mayit memang terdengar menyeramkan karena artinya adalah pembungkus mayat atau jenazah, dan bisa diartikan juga kain kafan. karena pemberian nama inilah sehingga membuat banyak orang takut untuk melihara perkutut terangan buntel mayat karena dianggap pamali atau kurang sopan inilah kenapa mitos dari perkutut katuranggan buntel mayat dianggap tidak baik dipelihara. namun sebetulnya penamaan yang benar adalah buntel mayat bukan buntel mayit. karena artinya dalam bahasa jawa akan berbeda antara mayat dan mayat dalam bahasa Jawa, buntel artinya bungkus sedangkan mayat artinya miring. Jadi, buntel mayat bisa diartikan bungkus miring. Buntel mayat memiliki makna orang yang kuat. Maka, pertunjukan keterangan buntel mayat justru akan memudahkan pemiliknya dalam mencari rezeki. Kedua pendapat tersebut memang cenderung saling bertolak belakang. Namun demikian nyatanya, masyarakat Jawa lebih banyak yang menolak untuk menggarap burung perkutut buntel mayat. Dari sini kami lebih setuju untuk menyebutnya perkutut puncel mayat daripada puncel mayat. Tuah perkutut puncel mayat dipercaya memiliki tuah manunggaling Kaulogusti. Angsar Burung Perkutut Katurangan Putul Mayat dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang Perkutut Katurangan Putul Mayat Perkutut Katurangan Putul Mayat memiliki wajangan tersirat agar pemilik Burung Perkutut untuk dapat menjadi sosok manusia yang kuat dan tekar Ioni yang dimiliki perkutut katorangan buntel mayat memiliki ciri mati yang berbeda di ciri fisiknya Dimana perkutut katorangan buntel mayat ini memiliki ciri yang berada pada bulu sayap terbangnya Terdapat bulu putih dan hitam perhelainya Jadi dalam satu bulu itu terdapat hitam dan putih Warna putihnya terlihat menyayat-nyayat Berbeda dengan perusahaan terajuk emas yang memiliki bulu putih yang wutuh dan bulu putihnya terdapat satu atau dua helai di bulu sayap terbangnya di kanan dan atau kiri serta berules kemasan. Namun ada juga yang mengatakan bulunya berjumlah tiga di kanan dan di kiri. analoginya. Manunggalin kawula Gusti merupakan suatu filsafat yang cukup terkenal di Nusantara, khususnya di tanah Jawa karena sejarahnya yang penuh intrik. Bagi masyarakat Jawa pada zaman dahulu terdapat berbagai filosofi yang masih digunakan hingga sekarang ini. Salah satu filosofi tersebut adalah Manunggaling kawula Gusti. Kalimat sederhana dengan tiga kata tersebut memiliki arti dan filosofi yang sangat mendalam bagi masyarakat Jawa. Filosofi Manduleng Gusti memiliki filosofi bahwa persatunya raja pemimpin dengan rakyatnya. Filosofi yang mempercayai bahwa hubungan pemimpin rakyatnya adalah hubungan yang simetris Raja atau pemimpin membutuhkan rakyatnya Demikian pula rakyat membutuhkan raja sebagai tempat mengayomnya. Manungka Lingkau Gusti Terjadi ketika kita telah mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan Jadi kita mampu membiarkan Tuhan bekerja mengurus ciptaannya melalui diri kita menjadi salah satu instrumen Tuhan ketika mengurus alam semesta. Farsa, manunggalin kawula Gusti berasal dari bahasa Jawa yang berarti persatunya diri dengan Tuhan. Filsafat ini merupakan tingkatan tertinggi dari ilmu akidah Islam Kejawen. Dalam ilmu tasawuf, kita akan mengenalnya dengan nama Ma'rifat. Ilmu ini, jika dipelajari secara salah, akan membuat penganutnya tersesat sehingga menganggap dirinya Tuhan. Padahal, ajaran ini hendak memberitahu kita bahwa kita harus mewakili Tuhan untuk mengelola bumi. Tugas manusia sejak awal diciptakan, persatunya manusia dengan Tuhan tidak berarti bahwa seseorang itu Tuhan, melainkan manusia tersebut seharusnya bertingkah laku sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Antara lain, berbuat baik tidak jadi orang yang toksik terhadap manusia lain. Tentunya, kita harus membuat bumi menjadi tempat yang baik bagi semua orang karena tidak banyak orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Falsafat jadi sebagai orang yang lebih memahami Filsafat sebaiknya kita tidak merendahkan orang lain justru harus kita bimbing agar mereka tidak menjadikan bumi semakin buruk tradisi budaya jawa memang sudah tidak asing dengan burung perkutut sebagai hewan peliharaan perkutut dipercaya sebagai simbol lelaki sejati namun tidak melarap burung ini tidak bisa sembarangan Menurut kerajaan Jawa kuno Anak muda dilarang melarap perkutut buntul mayat Hal ini bukan tanpa alasan Konon burung ini dianggap pembawa sial Beberapa kalangan memang percaya bahwa burung perkutut buntur mayat Membawa kesialan bagi pemiliknya Tak tanggung-tanggung Disebutkan bahwa burung ini dapat membuat usaha yang sukses Menjadi hancur seketika Hal ini disebabkan ketidakcocokan dalam pemeliharaan burung tersebut. Oleh karena itu, apabila pemilik cenderung mumpuni dan kuat dalam merawat burung perkutut ini, maka mitos pembasial tidak selalu benar. Meski demikian, sebaiknya dorong mencari tahunya pada ahli, dan menanyakan kecocokan dengan burung perkutut yang ingin dipelihara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. sebagian percaya bahwa perkutut bentul mayat sebaiknya dipelihara oleh pemilik yang sudah di atas usia 50 tahun tidak dianjurkan bagi seseorang di bawah usia 50 tahun untuk melihara burung jenis ini karena memiliki tuah manggalim kaulogis alasan ini karena ketika manusia berusia 50 tahun adalah awal dari kehidupan yang lebih menyenangkan dan tahun terbaik bagi seseorang saat berusia 50 tahun, maka seseorang akan terbebas dari tekanan atau stres pekerjaan Hidup dengan pasangan dan membesarkan anak-anak Rasa kekhawatiran yang mulai pudar, serta perasaan bahagia yang mulai melonjak Pada usia 50 tahun membawa seseorang pada kebijaksanaan Dan kemampuan untuk bisa menyelaraskan hidup dengan perasaan Orang yang berumur lebih dari 50 tahun lebih baik meninggalkan segala hal negatif dan mulai berfokus pada segala hal yang baik sehingga bisa mengekang emosinya dan menikmati setiap pengalaman yang menyenangkan. Mereka akan lebih mampu melihat situasi hidupnya secara positif dan kemungkinan kecil untuk mengingat pengalaman buruk. Manunggaling Kaulogusti adalah ilmu tingkatan tinggi orang Jawa untuk memperoleh derajat kasampurnan. Kesempurnaan hidup kasampurnan, mati, sadroning, ngaurip Bisa dicapai dengan menghindari amarah, lawanah, sufiah dan memupuk napsu mainah. Hal ini dapat dipelajari melalui ilmu sangkang para lingkung mati. Sangkak Paling Jumadi yaitu asal melahirkan kehidupan. Tujuan mempelajari hakikat kehidupan adalah untuk mencapai emateng pati, patitis, yaitu kusnul khotimah yang bermuara pada ketikmatan surgawi. Konsep manualling kalau gusti bagi orang Jawa membawa kesadaran cara teologis, sosiologis. Dan ekologis bahwa manusia dan alam semesta merupakan kesatuan hakikat ilahi Dengan berpegang teguh pada ajaran agama manusia akan bersyukur dalam berkesempatan Dan bersabar dalam berkesempitan Suatu pedoman yang cocok dengan anjuran tembang lir-ilir Mumpung padang rembulani, mumpung jembar kalangan untuk melaksanakan menggelengkau Gusti Tidaklah mudah bagi setiap orang Dalam perjalanannya bukan tanpa tantangan Semakin tinggi ilmu yang dipelajari Semakin berat tantangannya Seperti apa yang ada pada ungkapan Tumujumareng kamulian Ake sandungane Gede gudu rencana Nanging sopo temen bakal nemu, Wonton gembleng TKT Nyawiji pambudhidayani, inambaran tawakal. Inilah konsep manusia yang berusaha Tuhan yang menentukan. Hal lain yang perlu diingat adalah Ndoro harus selalu berada dalam pikiran positif jika ingin merawat perkutut ini. Ada banyak sekali tua katurangan burung perkutut yang menjadikannya spesial.